sih dong? Hai assalamualaikum semuanya berjumpa kembali di channel saya beneska official Oke jadi video kali ini seperti biasa ya di sini saya akan membagikan lagi preset Alik Hosen buat kalian Oke tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama Oke Halo yang dari Jawa mana suaranya Hello everybody, welcome to Pulau Yawa City. Oke, okay, lanjut ke berita yang kedua. Oke, guys. Selanjutnya ke yang ketiga, ya. Oke, okay, guys. Selanjutnya ke episode yang keempat. Oke okay, kita selanjut ke riset yang kelima ya Oke okay, guys selanjut ke riset yang keenam ya Oke, okay, guys. Selanjutnya, ke presiden yang ketujuh, ya. <laughs> Ngapain bersaing kalau kalian sama-sama suka? ambil aja. Gua mah bodoh amat. Oke, okay, guys. Selanjutnya, ke presiden yang kedelapan, ya. Oh. Oke guys lanjut ke presiden yang ke-10 ya <SILENCIO> <Lihatnya terlaki. SILENCIO> Oke guys lanjut ke presiden yang ke-10 ya Abangnya pakai preset mengubah nggak bisa ngedit ya <SILENCIO> Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-11, guys. <SILENCIO> Oke, okay, guys, lanjut ke preset yang ke-12. <SILENCIO> Oke okay, guys lanjut ke preset yang ke belas. <SILENCIO> Oke, okay kita lanjut ke preset yang ke-14 ya. ya Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-15 ya. Yang udah telanjang aja masih bisa pergi yang cuma berada di S dan... Oke okay, lanjut ke preset yang ke-26 eket16 maksudnya Oke lanjut ke presiden ke-17 ya. Halo yang dari Medan, mana suaranya? Hello everybody, welcome to Medan City everybody. Medan nih, boss. Oke lanjut ke presiden yang ke-18. Halo yang dari Sunda, mana suaranya? Hello everybody, welcome to Sunda City. Oke okay, lanjut ke preset yang ke-19 ya Oke okay, lanjut ke preset yang ke-20 ya Oke okay, lanjut ke presiden ke-21. Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-22, guys. Udah males konten, Cuk. Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-23. Oke okay, lanjut ke prinsip yang ke-24 guys Oke lanjut ke preset terakhir yaitu ke-25. Oke guys mungkin segitu aja like, semoga kalian suka dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya